Pada acara yang ketiga, yaitu gembal sholawat Nabi yang akan dilantunkan oleh saudari muliani dan kawan-kawan, kepadanya kami bersilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala Wo oh. Oh but Footloaf. Oh